Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Milovers, dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada, selamat malam Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Deepo TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Villa.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai Malam kalian saat ini Bang Ibina Kami ujungkan info-info menarik dan rasanya Kabar terbaru dari idola kita Di kabar pertama kita awali dengan Cidukan vitamin yang sangat Masya Allah luar biasa Leslar family liburan di Bali sahabat. yang terlihat Idola kesayangan kita berada di Beach Club sahabat. Masya Allah kita doakan mudah-mudahan Segala urusan Leslar Selalu dimudahkan dan selalu Diberikan kelancaran amin dan kita lihat juga bersahabat salvuk dengan Abang El yang lagi ngemil Aduh Masya Allah emang anak ini lucu dan sangat-sangat menggemaskan. Hanya doa-doa terbaik yang selalu kita berikan untuk keluarga besar Leslar Mudah-mudahan warga Konoha semakin kompak untuk selalu mensupport yang terbaik buat keluarga Leslar kita lihat juga perselamat kalimat caption yang ditulis oleh konsantil putih bilar, abang di beach club aja masih memilih ya, ini anti online-nya aja belum pernah kesana loh katanya itu, Masya Allah, emang the best banget idola kesayangan kita. Kemudian juga perselamat selanjutnya ada postingan dari Papa B satu jam yang lalu di akun Instagram pribadi miliknya. Memposting foto keluarga kecilnya, "Aduh, memakai baju kapel persahabat ya, produk dari MRB clothing line ini makin membanggakan sekali. Produk MRB, alhamdulillah, persahabat ya, diminati oleh banyak orang." Dua kali posting, langsung ludes terjual. Masya Allah, mudah-mudahan usaha bisnis dari idola kita selalu lancar. Kita simak juga persahabat kalimat yang ditulis oleh Papa B anak kecil nggak bisa bohong memang kelihatan begitu happy anak kita menggunakan produk dari MRB Clothing Line selain karena produknya kece juga karena BBL nyaman banget pasti makainya Waduh, Masya Allah tuh anak kecil nggak bisa bohong mereka kelihatannya sangat bahagia ketika memakai produk MRB Clothing Line Masya Allah, Sukses terus untuk Leslar dan mudah-mudahan usahanya semakin lancar. Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat selanjutnya. Ini ada ciriukan terbaru malam hari ini, masya Allah. itulah kesenangan kita. Sepertinya lagi malam Kamisan nih persahabat. Senyum bahagia dari keduanya membuat kita nyaman, bangga, bahagia campur aduk malam hari ini banjir vitamin Masya Allah Alhamdulillah sahabat, warga konoha akhirnya tidak kekeringan vitamin kembali karena vitamin selalu muncul selalu luber mudah-mudahan tetap doakan yang terbaik buat Lesler family disimak juga kalimat komentar begitu banyak dan tentunya tanggapan dari para fans Diantarin dari akun Hakaniati mengatakan masya Allah tabarakallah gelisna bundales kesayangan dua jagoannya terus bahagia kalian bertiga lesser family kesayangan amin amin masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram moy 2409 mengatakan masya Allah aku yang sama marco makin kepanasan tuh melihat lesser bahagia luar biasa. Ada juga persahabat tanggapan dari Silvia Zahwa. Kalau setiap hari vitaminnya kayak gini, dicaya warga puno ada yang ngeriok-ngeriok lagi tuh bersahabat. Alhamdulillah, setiap hari full vitamin selalu kita dapatkan dari keluarga Leslar. Doakan saja yang terbaik untuk idola kita. Semoga selalu bahagia, rukun rumah tangganya, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya persahabat kita lihat juga, ini ada momen Cidukan Leslar lagi meeting. Ini meeting kedua persahabat ya kata kakak Mary. Membahas soal pembangunan di Bali, maupun villa atau rumah kita hanya doakan mudah-mudahan lancar apapun segala urusan yang dilakukan oleh Lesti Rizky Bilar di Bali. Kita lihat persahabat, untuk kalimat komentar tanggapan pun memang banyak sekali. Di antara diri aku, Nino disitu mengatakan, apakah ini meeting untuk pembangunan rumah atau villa mereka yang di Bali? Apapun itu, pokoknya, sukses terus Leslarku. Semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Masya Allah banget, resahabat. Idola kesayangan kita. Ini memang sepertinya lagi merancang pembangunan rumah barunya atau mungkin villa di Bali. Doakan saja yang terbaik untuk Leslar kemudian kita lihat juga selanjutnya ini cedokan BBL, masya Allah makin mengemaskan ya makin lucu makin pinter Duh, ini kebahagiaan banget ya untuk warga kuno apalagi kita lihat juga berikutnya sudah pinter persahabat ya dinyanyiin topi saya budar aja udah tahu prakteknya persahabat Masya Allah ini Abang L Selalu menjadi penyemangat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan kita semua pastinya sebagai pendukung Lesti Rizky Bilar. Hanya doa-doa baik, hanya tentunya dukungan yang selalu kita berikan untuk Leslar Family. Mudah-mudahan ada kabar dan kejutan kembali yang kita dapatkan dari Leslar Family. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, meminta ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.